Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Abah Ibet manusia sotoy tingkat dewa baik, teman-teman kali ini kita akan bahas sedikit uh, agak berbeda dengan video-video yang sebelumnya saya akan kasih tahu sama kalian rahasia bikin minuman ala resto dengan harga yang sangat murah oh my God. di rumah aja Oke, kita langsung kepada tutorialnya ya. Pertama yang kita butuhkan adalah kita harus pergi ke warung dan membeli. Tada! Tada! Kalian pasti tahu dong ini apaan. White coffee, coffee sasetan. Tapi kita akan menjual kopi sasetan ini dengan harga yang mahal. Sekarang kopi saset ini kalau nggak salah harganya 700 perak ya saya akan saya dengan oh, dengan pengolahan ini saya bisa menjual minuman ini seharga 15.000 asik gitu kita langsung buka kita langsung buat ya caranya pertama bahan yang kalian butuhkan adalah white cafe kemudian air dan es batu nah saya udah siapin es batu tapi rekomendasi dari saya ya buat teman-teman kalau bisa mixernya yang agak bagusan yang Philips lah mereknya. nah tujuannya apa? supaya bisa menghancurkan es dengan lebih sempurna oke, kita langsung bikin ya kita langsung bikin saya kasih satu trik rahasia buat teman-teman yang menjual ini jangan pernah terlihat bungkusnya di warung kalian atau di kafe kalian jadi kalau kalian ingin buat Kopi seperti ini, saya saran, kalian beli lagi plastik packing, bongkar, packing ulang, baru bawa ke warung, sehingga orang tidak tahu bahwa yang kalian bikin adalah white cafe. <laughs> Karena kalau kalian orang tahu yang itu produknya adalah white cafe, maka harganya nggak bisa Rp15.000. Oke, oke, langsung aja kita pertama kita masukkan dulu es batunya. Es batunya. Dikira-kira kalau kalau mau simpel masukin dulu aja di gelas nih. Masukin dulu di gelas. Kira-kira sebutin seberapa. Oke. Okay. Setelah masuk es batunya, biar takarannya lebih pas, airnya masukin aja di sini. segini aja dulu seperti ini. Oke. Okay. Ini kayaknya kebanyakan. Setengahnya aja. Oke, okay, kita coba segini dulu ya. Masukin air es ini tujuannya untuk mempermudah pelarutan. Nah, baru kita masukin white coffee-nya. Kemudian kita tambahkan gula pasir. Gula pasir kira-kira 2 sendok. <muasih dan kacau> Langsung kita blender. ini yang tadi saya bilang pentingnya blender kalau bisa yang agak bagusan supaya dia menghancurkan es batunya bisa lebih baik ya lebih halus nah ini belum halus nih. blendernya mix blendernya kurang ini Oke, okay, kita coba lihat tengok hasilnya. Apakah sudah halus? <tuk> <tuk> Oke, <Okay>, sudah jadi. <tuk> wow Just just just just just just. Kayaknya tadi airnya masih agak kurang ya, tapi bukan airnya sih ditambah harusnya tadi es batunya. Hmm. Lihat, oke nggak? dari modal 700 menjadi belas 15000 ih enak nih hmm, sekarang kita coba, coba. jadi ini uh, apa ya ini bukan es kopi dibilang es kopi tapi ada begininya nah ini kalian bisa lihat nih teksturnya tuh jadi kayak es krim, es krim. kita coba ya ini enak banget, oh my God. enak banget. Jadi ini bisa jadi menu menu khusus ya yeah, buat teman-teman. Jangan bilang es white coffee, <tapi>, tapi bilangnya apa ya? Kita sih apa ya menu-nya ya? Es coffee cream. <tapi> ya, keren, ya. Es coffee cream. Nanti tinggal kasih uh, sedotan yang agak gede kecil juga boleh cuman sudah sudotan lagi habis dari sudotan ya habis sudotan Oke okay. hmm. sekian aja tutorial singkat dari saya nantikan tutorial-tutorial lain yang saya yakin lebih menarik lagi daripada ini intinya tutorial yang akan kami uh, tayangkan di youtube di channel ini adalah tutorial untuk mendapatkan cuan yeah! ah! terima kasih deh cukup sekian dari saya Jangan lupa comment, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.